tapi handphone itu pengaruh juga ya ini dia Capibara dengan perawatnya Patrio ada kedekatan emosionalnya dia tapi bara termasuk satwa pengerat terbesar yang ada di dunia yang masih hidup dia mempunyai gigi seri dua di depan dan dapat tanggal dan untuk tumbuh lagi dia banyak keunikannya termasuk apa di kakinya ini mempunyai jari <tuh> Di depannya ada empat dan jari belakangnya ada tiga. Mempunyai selaput karena dia termasuk satwa semi akuatik yang dapat apa hidup di darat dan di air. Ini dia jantan dengan posisi ada benjolan di kepala untuk betina. Tidak ada benjolan atau tidak tampak bara ini dapat melahirkan anak 2 sampai 5 ekor Ini anakan yang baru lahir umur berapa? 3 minggu 3 minggu dengan anak dua. Dengan betina yang lain ada yang sampai beranak lima ekor Makanan utama dari kapibara ini sendiri posisinya jagung, ubi, rumputan, dapat rumput halus ataupun rumput gajahan. Reproduksi untuk betina di atas 2 tahun, masa pubertasnya, untuk masa kebuntingannya 5-6 bulan ya Pak itu dapat melahirkan dua sampai lima ekor anak <tuk menanggaru> <tuk menanggaru> <tuk menanggaru> Ini, jantannya jantan dominan yang biasa menguasai satu tempatnya dia akan selalu menjaga betina-betinanya dan anak-anakannya dari predator ataupun atau yang apa merasa terganggu